Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di uh, ruang pemudi kapal KM JPTN Fatahila Jelajah Pulau Terpencil Nusantara. Pada hari ini target kita angin membawa ke arah Bangka Belitung. Nah, distribusi alur kali ini kita akan mendistribusikan sebanyak 5000 musala di Pangkal Pinang di Pulau Bangka dan di Kepulauan Belitung. Mohon doa dari rekan-rekan untuk pelajaran dalam perjalanan ini Karena sumber semuanya kebenaran, sumber ilmu agama, ilmu pengantuan, semuanya sumber dari Al-Quran. Maka kita sebagai orang muslim harus banyak bersyukur dengan al-Quran al untuk membantu seluruh pemuslimin di biasa ini aman-sama. Kami bersyukur sekali. Terima kasih kepada badan wakaf Al-Quran. Kurang-kurang seperti itu sangat kami harapkan banyak gitu, untuk daerah-daerah di seperti ini. Karena akses kami itu ke kota itu susah. Semoga menjadi awal saya gitu. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.